Selamat pagi Teruna, ketemu lagi sama kakak. Di sini kakak mengajak kalian untuk bersatu bareng. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan alkitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Hans 8 ayat 27 sampai 32. Emang agak nanggung sih, tapi nggak apa-apa. Yuk, kalau kita sudah terbuka, mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami dalam istirahat kami pada malam hari kemarin, hingga pada pagi hari ini kami boleh bawa untuk beraktivitas. Sebelum beraktivitas kami akan teduh, Tuhan boleh berkati firman mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Kami serahkan saat teduh ini ke dalam tanpa pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amitlah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Yohanes 8 ayat 27-32 yang berbuji demikian. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah adik-adik, judul dengan kita pada pagi hari ini yaitu Kursi Yesus. Ketika teman saya, Mertz, bertemu dengan Tami dalam suatu kegiatan pendalaman Alkitab, ia merasa mereka berdua tidak punya banyak kesamaan. Meski demikian, Mertz tetap berteman dengannya dan memperoleh pelajaran berharga dari teman barunya tersebut. Tami sama sekali belum pernah mengikuti pendalaman Alkitab, sehingga ia merasa asing dan sulit memahami apa yang dibicarakan oleh rekan-rekannya tentang Allah yang berfirman kepada manusia. Namun, karena begitu rindu mendengar Allah berfirman, Tami memutuskan untuk melakukan sesuatu adik-adik. Di kemudian hari, ia memberitahukan Merch, setiap kali mempelajari Alkitab, Aku menyediakan satu kursi kayu yang kosong di sisiku Dan meminta Tuhan Yesus untuk duduk di sana Ia lalu menjelaskan bahwa setiap kali membaca ayat yang menyentuh hatinya Ia pun menuliskan ayat tersebut dengan kapur pada kursi itu Kursi itu menjadi kursi Yesus yang istimewa Penuh dengan pesan-pesan Allah yang diterimanya langsung dari Alkitab Lalu Mers berkata, kursi Yesus itu telah mengubah hidup kami iman yang bertumbuh pesat karena isi kitab suci dihayatinya secara pribadi. Saat berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus berkata, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Marilah kita berpegang pada pengajarannya adik-adik, entah dengan menuliskan firmannya pada sebuah kursi, menghafalnya, atau terus berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik Kebenaran dan hikmat dari firman Kristus akan menolong kita bertumbuh Di dalam Dia dan memerdekakan kita Itu aja renungan kita pada pagi hari ini Untuk menutup renungan kita, mari kita berdoa Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Bapak atas firmanmu yang boleh kami baca pada pagi hari ini Kami boleh mengerti bahwa kami harus boleh terus menjalankan firman Yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami, kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapak yang baik, sekarang kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan kiranya boleh induni kami, Tuhan boleh sertai kami, hingga pada malam hari nanti kami boleh kembali beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!